Pada sore hari ini, sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Sampaikan apresiasi yang tinggi kepada duta besar Republik Indonesia di Bukares, Warsaw, Kiev, dan Moskow beserta seluruh tim yang telah bahu membahu bekerja sama melakukan evakuasi yang sangat tidak mudah ini. Apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim penjemput yang terdiri dari Mapes TNI, Bin, Garuda Indonesia dan instansi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran jalannya penyempatan. Dan kepada warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina, saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga. Terus jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.